Assalamualaikum Selamat pagi Alhamdulillah ini dapat orderan dari Mas Anung Dari Jogja Yang diapasin ini Ini adalah Kotak cincin Pernikahan, tunangan dan lain sebagainya Ini kita cek dulu Kelayakannya Ya biasa kita melakukan pak plastik bubble wrap biar aman Insya Allah ya ini kita siapin. ini hmm. kali makan apa sudah saya siapkan. Oke, okay, Ini tinggal kita kirim ke CNT. Terima kasih. Saya sebutnya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.